Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meli Dasy Hari ini saya berada di lokasi Proyek pembuatan Telaga kausar Sekolah Alam Purwakarta Telaga kausar ini berlokasi di bawah Jembatan penghubung antara area 2 dan 3 Di Sekolah Alam Purwakarta Nantinya Telaga kausar ini akan terbagi menjadi Empat bagian Dengan dua tahap pembangunan Tahap pertama akan dibuat Situ Pemulia dan Situ Generasi, dan tahap kedua akan dibuat Ranca Pemakmur dan Situ Bumi. Pembuatan Taga Kausar ini sudah dimulai tahap pertama pada tanggal 5 Maret 2022, dan berikut ini adalah progres pembuatan Taga Kausar hingga tanggal 12 Maret 2022. kami memohon doa serta dukungannya agar proyek pembuatan Telaga Kostar ini dapat berjalan dengan lancar dan proyek pembangunan ini menggunakan dana swadaya, tidak menggunakan biaya investasi pendidikan siswa untuk itu kami membuka peluang bagi ayah bunda serta masyarakat yang ingin ikut berkontribusi baik berupa dana ataupun material dapat menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini ataupun rekening yang tertarik. Laga kaosar ini, kedepannya, selain berfungsi sebagai media belajar dan mengajar, juga berfungsi untuk penampungan air ketika musim hujan. Untuk mengurangi risiko banjir di sekitar sekolah. Selain itu, juga menjadi cadangan air ketika musim kemarau.